bahasa-bahasa dalam penjara part 2 yang pertama itu ada pormen nah pormen itu istilah untuk orang yang dituakan di dalam sebuah blok atau satu blok hunian narapidana yang kedua KM nah kalau ini istilah untuk orang yang dituakan di dalam kamar narapidana atau di dalam selnya lah yang ketiga Malaikat, wih serem bener, ini sebutan buat narapidana-narapidana -nara yang terkena kasus pembunuhan Yang keempat, orang goyang Nah kalau ini adalah sebutan untuk narapidana-narapidana di dalam penjara yang mungkin mengalami gangguan stres ketika di dalam Yang kelima, jangkrik Nah tapi bukan jangkrik bos, maksudnya ini istilahnya atau sebutannya untuk rokok Nah, menurut lo, apa lagi tuh? Nah, buat lo yang udah pada pengalaman masuk atau lo mungkin denger-denger juga, apa bahasa-bahasa dalam penjara? Langsung aja lo komen di kolom komentar. Salam sabar buat kita semua, dan terus berkarya tanpa narkoba.